serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah merasa apa Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada Sebaikan spesial yang kita dapatkan ya Kita lihat aja ini tuh Dede Prawira ternyata ini baru datang ya Ke rumah Leslar insya Allah Tentunya bahagia sekali ini Langsung bertemu dengan BBL Aduh langsung main dengan BBL ya Baru datang aja Masya Allah Kita merasa bahagia dan selalu merasa bangga Kepada tim Lesla Entertainment Yang selalu menyuguhkan Kejutan-kejutan bahagia Untuk kita semua Dan ternyata persoibat ya kita mendapatkan kabar Bahwa anak dari Dede Prawil Ini lagi Sakit ya, mudah-mudahan Cepat sehat, cepat sembuh Dan bisa beraktivitas seperti biasanya Amin Kita juga mendapatkan info ini dari family Anaskal ya. Leslar 23 Perhatikan disimak di kalimat caption yang dituliskan Guys, ayo kita doain Semoga anaknya Abang Dede Prawira Cepat sembuh, bisa kembali beraktivitas Lagi ya, amin Sahabatnya kita aminkan Kita doakan yang terbaik Dan selanjutnya ada vitamin bahagia yang kita dapatkan, ya Papa Bilar. Tuh, ini baru sampai di lapangan, bersahabat ya, karena rutinitas di hari Senin malam Selasa, jadwal main bola, dan tentunya kajian bersahabat ya, bersama tim dari Tio Wisdom. Akhirnya kita melihat nih, Papa Bilar. Mengendarai mobil si kuning Wah, akhirnya dipakai juga nih Persahabatnya si kuning Masya Allah sudah lama banget nih Bapak Bilar gak pakai mobil si kuning ini Tentu Bapak Bilar Malam hari ini langsung Memakainya Kita lihat persahabat ya <guluh> Ini sih luar biasa, cute banget ya Kalau melihat Bapak Bilar main bola Pastinya di matchnya luar biasa kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran untuk malam hari ini. Dan kita lihat postingan ini, diunggah kembali oleh akun leslar underscore Banyak tanggapan komentar, banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram. RTK Media mengatakan di kolom komentar Akhirnya si Ferrari kuning Keluar dari karantina Wow, Masya Allah banget ya <laughs> Dan kita lihat juga Persahabat Ada komentar lain dari akun DPD nih, 2022 mengatakan Habis foto shoot nggak sempet ganti Ya Bang, katanya tuh Langsung cus, main bola aja ya Nggak sempet lagi nih ganti baju Ganti bajunya di lapangan Saja, doakan mudah-mudahan Leslar Idola kesengan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya. Ini kabar yang sangat membanggakan kita semua soal Leslar Metaforce Ini langsung diunggah satu jam yang lalu oleh akun Leslar Metaforce. Force. Disimak di kalimat caption yang membanggakan kita semua. Leslar Metaforce mendunia. Dolar Leslar kembali menjadi perbincangan di berita internasional Sebagai Project kripto terbesar di Indonesia Hold terus Dolar Leslar Kalian agar bisa membantu project-project Leslar Metaverse Untuk menembus pasar global Bersama kita, to the moon. Wow, Masya Allah banget ya Bismillah, makin sukses Dan meroket pastinya Kita lihat juga persahabat ya Keunggahan inggris terbaru dari Leslar Metaverse ini mengunggah sebuah postingan Korudi Salim, lagi di podcastnya Om Deddy Corbusier, persahabatnya, perhatikan Kita salvat dengan kalimat yang diposting di unggahan ini Lagi coba jualan eskavator sama master Corbusier Wow, <tuhkan> lagi jualan eskavator, persahabat ya. Kita lihat juga di kalimat yang diposting Hmm, eskavator tuh jangan-jangan Lesnar Metaverse, Ed Salim, Wah, masya Allah banget ya, lagi jualan Lesnar Metaverse nih ke tempatnya Om Deddy. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan semakin banyak dukungan dari orang-orang hebat yang selalu mensupport idola kita. Dan pastinya kita masih menunggu cedukan vitamin terbaru di malam hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru.